Ini... yang... Ini... Maka, di channel YouTube. Ini saya membuat channel tantangan akan saya akan memberikan uang sebagai hadiah ini. uangnya kan. Sudah saya siapkan. Kalau mau saya kasih Oke. Kita mulai kalau boleh tahu kita ini siapa ini? ini? dengan Kakak Iya, Oke, aja kak Nanti saya kasih siswa ini Tolong begini kak Biar santai, santai Santai, santai kakak siapa mereka ya, ya, dulu, agar nanti kita mendapatkan lantaran 2 ribu Tolong perhatikan jangan salah fokus Dengan tangan saya memutar videonya Satu, dua, tiga, kita Keluar ini, Kak begini <tik> <tik> Ya dapat tadi Iya, iya Yang naik, satu, dua, tiga Putar di oke dulu sama-sama oke ganda atas Itu seperti apa Tentang putar itu? muter, ya, ya, ayo, ya, ya. Ya, ayo. <gulis> ya apa sih kayaknya? ayo coba lagi ya. Pelan -pelan aja, pelan-pelan 1, 2, 3, ayo 1, 2, 3, bisa ya Lisa kita mau <tied> oh! oh! oh kakak nyerah bisa. Bisa, bisa bisa, bisa, bisa. bisa. bisa. <tih> bisa. Ini.